Hi breeders, pemesanan SR18 kini jauh lebih mudah. Kamu bisa mendapatkan cashback hingga 15 juta rupiah untuk pembelian dengan nilai maksimum sebesar 15 miliar rupiah tenor 3 tahun dan tenor 5 tahun. Serta bebas biaya penyimpanan bulanan loh. Syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, kamu cukup klik sbn.breeds.co.id dan Kemudian login menggunakan user ID dan password online trading kamu di Bridge. Selanjutnya pilih menu, data investor, dan registrasi investor. Klik disclaimer, centang pernyataan, lalu klik submit. Bagi kamu yang sudah pernah bertransaksi SBN melalui Bridge, kamu bisa langsung mengakses menu transaksi. Berikutnya, kamu bisa melakukan pemesanan dengan memilih menu, transaksi, pemesanan, dan pesan surat berharga. Di sini kamu bisa pilih serinya, yaitu SR18 dengan tenor 3 tahun, dan SR18 dengan tenor 5 tahun. Dan input nominal pemesanannya. Jangan lupa klik submit ya. Langkah terakhir, kamu harus memasukkan kode verifikasi. Klik memorandum informasi, centang syarat dan ketentuan, lalu submit. Ingat ya, untuk menggunakan 15 digit kode billing yang dikirimkan lewat email. Dan, jangan melewati batas waktu pembayaran ya, breeders. Selanjutnya, kamu dapat langsung melakukan pembayaran melalui BRIMO, ATM, Internet Banking, Mobile Banking, atau Teller. Jika sudah melakukan pembayaran, kamu akan mendapatkan NTPN atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Selamat! Pemesanan kamu berhasil! SR18, pilihan berharga untuk kemandirian bangsa. BRI dan Alexa Sekuritas, terpercaya, berpengalaman, melayani.